Di fitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi saya difitnah orang di postingnya gambar saya di FB otak atiknya muka saya ini saya BAP ke Polda saya datang ke Polda pasal pencemaran nama baik kata orang Polda nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? dipanggil ke persidangan, saya siap jadwal ceramah kita pending dua kali saya datang ke kejaksaan datang saya pertama dia tak datang, Lalu saya tanya kemana dia pak? mencret datang yang kedua begitu juga dua kali saya datang, saya batalkan ceramah dua kali Udah berhenti untuk yang sekitar pekanbaru, untuk yang nasional saya tak perkarakan karena saya tahu dia tak akan ditangkap Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia orang, diaji orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat tiga grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh. Grup yang ketiga mulai menjambak, menarik rupanya kita kalau tak bersikap kecenderungan manusia akan menginjak-injak itulah maka dalam islam tidak hanya sekedar ada akhlak maaf, ridho, tawakal ikhlas tapi dalam islam juga ada hu, hukum anak subin napsi, dihilangkannya nyawa kau hilangkan buat nyawa dia dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata aja. dipatahkannya gigi kau atakan pula gigi dia al-juru haqisos dilukainya kau lukai juga dia tapi ayat itu jangan potong ada sambungannya fa man'afa wa asla'a siapa yang mau memaafkan dan berdamai fa'ajruhu Allah Allah berikan balasan jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Akhla. inti ajaran Islam ketiga pertama akidah, kedua hukum syariah ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman Islam dan eh ihsan hadis Jibril alaihissalam.